Ya, kita pagi ini kembali mengulang olah nafas. Wim Hof dua jadi, kalau soal penjelasannya, bagi yang baru bergabung, ya, yang lebih lengkap itu penjelasan di WA grup di mana ada rekaman workshop angkatan sebelumnya. Maka, saya menjelaskan panjang lebar mengenai Wim Hof dua, simptom-simptom yang muncul, kayak keringanan, pusing, rieng, dan sebagainya, dan juga kegunaannya itu di workshop. Sedangkan pagi hari, kita bukan workshop, bukan penjelasan, tapi kita praktek bersama, penjelasannya singkat saja. Kalau ada waktu, kita jawab pertanyaan, kalau enggak, ya enggak apa-apa, enggak usah. Yang penting dengan praktek bersama yang dijadwalkan gini, baik saya ataupun teman-teman, jadi lebih komitmen untuk latihan setiap hari. Teman-teman yang sempat baca di WA Group, Kanker dan diabetes ya karena kalau yang PHS kan satu arah mungkin ada yang ih eh, pak Jarod sakit gitu ya ya karena awalnya saya post di Instagram saya jadi pulang dari Singapura ke Batam sampai ke Batam meriang demam sedikit batuk tapi saya pikir hanya batuk biasa pulang Jakarta Senin antigen positif tadi malam ngetes lagi ya masih positif. Nah, kalau orang positif COVID, boleh nggak Wimpov? Justru Wimpov ini bagus banget buat orang COVID. Wimpov yang mana? Boleh satu, boleh dua. Ya. Kalau yang dua takut, karena kan pakai tahan nafas, nanti saturasi turun bagaimana? Ya, <tuh> <tuh> Kalau takut, ya Wimpov satu saja. Tapi saya akan peragakan, saya juga olah nafas Wimpov dua, setiap tiga jam sekali. Memang menjadi tidak seperti biasanya bisa nahan sampai 90 detik 120 detik. ini kadang 30 detik aja udah paru-parunya udah kayak goyang-goyang gitu karena waktu ditahan kayak nggak kuat ya kalau nggak kuat ya tarik nafas terus tahan ya jadi teman-teman kalau nggak kuat jangan dipaksakan apalagi mungkin baru 10 detik kok pengen batuk ya batuk aja terus kalau nahannya baru sebentar ya terus tarik terus tahan bisa dilanjutkan hitungannya ya tapi harus pakai pendahuluan 45 kali, lepas, tarik, lepas, tarik. gitu Nah, saya akan jelaskan singkat saja kenapa demikian, ya lalu kita praktek. Apa yang terjadi saat olah nafas mimpok 2? Penjelasan itu banyak sekali, kalau sekaligus dijelaskan memang butuh 2 jam, makanya dicicil tiap pagi dikit-dikit, kalau yang langsung lengkap, ya di rekaman-rekaman workshop itu sudah pernah... <tuh> Uh, dijelaskan semuanya ya saya ambil cuplikan-cuplikan aja ini perjelasan apa yang terjadi pada olah nafas uh, Wim Hof 2 ya jadi pada waktu olah nafas uh, your 2 levels go down uh, saya jelaskan pakai bahasa Indonesia saja jadi pada waktu olah nafas uh, kita pakai ditahan, gitu ya. Ini yang yang grafik ketiga ini ketika ditahan. Nah sebelumnya, katakan saya stop sebentar. Ini olah nafas biasa, tarik lepas, tarik lepas, lebih nyaman. Nah ini olah nafas yang strong breath, tarik dalam-dalam, buang dus. tarik dalam-dalam, buang dus gitu ya. Memang sepertinya tidak balan, tapi justru di sinilah pH-nya mulai naik dan saturasinya naik. Lalu ketika mulai tahan nafas, ya. Nah, ketika ditahan maka tubuhnya makin alkali justru, ya makin alkali. Ketika uh, masuk metode tahan nafas. Nah, apa yang terjadi kalau uh, tubuhnya alkali dan saturasinya naik? Ya, maka ini penjelasan berikutnya. Saya cuplik-cuplik saja, ya, YouTube-nya. Out of which two metabolites of interest stuck out to us? An increase in lactate and pyruvate jadi uh, olah nafas itu membetulkan uh, metabolisme di mana pada saat berolah nafas diantaranya diproduksi protein yang namanya interleukin 10 itu antiinflamasi. ini akan menekan kinerja dari protein interleukin enam dan satu beta yang proinflamasi. nah Orang COVID, orang sakit lutut, peradangan itu kan terjadi, terjadi inflamasi atau peradangan. Maka lahernya sakit, menelan, susah. Ya, Paru-parunya juga peradangan. Dengan rajin olah nafas, maka protein anti inflamasi ini meningkat. Ya sehingga peradangannya kayak saya ya, benar, -benar sekarang ya dites masih positif ya, tapi nggak nggak panas, nggak demam, demamnya hilang dengan olah nafas gitu dengan cepat sekali ya demamnya cuma kemarin waktu pas masih di batam aja karena kegiatannya luar biasa sibuknya bersesi sesi sesi cara nggak bisa sering olah nafas maka demamnya terasa balik hotel olah nafas demamnya berkurang nah inilah yang terjadi ketika kita olah nafas maka metabolisme memperbaiki sistem imun lalu sistem imun di antaranya interleukin tadi melalui proses metabolisme yang sebenarnya cukup rumit untuk dijelaskan tapi dengan gambar ini lebih mudah gitu ya. Maka peradangannya berkurang. Ya, itu juga kenapa misalnya istri saya yang lututnya sakit ya dengan cepat bisa lebih cepat sembuh. Sekarang udah nggak sakit lagi kakinya. Oke, saya stop dulu. penjelasan satunya lagi yang juga sering saya sampaikan ya berkali-kali kalau Workshopnya sudah angkatan lama, masih sering melihat video ini. Saya paling suka. Kenapa? Ketika orang berolah nafas di rumah sakit, ya, lalu dikontrol eh, dengan alat di rumah sakit, tentunya yang dikontrol adalah saturasi, lalu eh, tekanan darah, lalu eh, tekanan jantung. Ya, ini setelah 110 detik menahan nafas ini sudah ronde yang ketiga semuanya, ya maka dari saturasi PH tekanan darah denyut jantung itu semuanya dimonitor yang menarik adalah ph-nya yang naik 7,46 sebelumnya di bawah 7 gitu ya lalu oksigen apa Saturasinya naik tekanan darah biasanya tidak banyak berpengaruh tapi seperti laktat ya ini Nah ini saturasi 74% ini bukan turun tapi ini pas pada saat menahan nafas ya Nah indikator-indikator untuk imunnya semuanya naik itu yang membuat kita semakin yakin bahwa olah nafas Vimpov ini ketika dilakukan dan dicek atau dimonitor ya dengan alat-alat kedokteran maka Bukan hanya soal rasa ya, rasa nyaman gitu ya, nyaman kan rasa. Tapi de facto memang begitu. Apalagi buat teman-teman sendiri yang punya oximeter, punya pH meter, walaupun bukan pH darah ya, tapi nggak mengindikasi bisa melihat sendiri bahwa mengalami perbaikan e, saturasi. Kalau toh turun sesaat, seperti nanti kita pada waktu tahan nafas tentu saturasinya akan turun, tapi nggak masalah. Nanti kan naik lagi, ya. Oke, kita langsung praktek, dan saya beberapa hari ini praktek Wim Hof dengan berbaring. Jadi teman-teman mau duduk boleh, di kursi boleh, bersila boleh, berbaring juga boleh. Ya, Saya tadi, kami tidur juga belum cek saturasi berapa, ini yang dua digit, yang tiga digit di kamar istri saya. ya 9594 oke, karena akan bicara, Ntar kita langsung mulai saja. <tuh> Sebentar, saya malah belum buka. Saya sebentar ya, saya belum buka audionya. Tunggu. Audio, olah nafas. Kita ulang kembali Wim Hof dua cukup 3 rit pagi ini. Ya, kalau yang ada waktu ya bisa berkali-kali. Memang kalau lebih bagus lagi ya sebenarnya enam rit ya. Tapi kita. Biar waktunya enggak kelamaan, yang mau segera persiapan kerja bisa, nanti kita lanjutkan lagi. terus sebentar, saya minum dulu. <tuh> ya, kita akan mulai. Olah nafas. Wim Hof 2, dan saya akan pakai posisi seperti yang biasa Wim Hof lakukan dalam kelasnya, yaitu berbaring. ya Teman-teman mau berbaring boleh, mau duduk boleh, mana yang nyaman. Saya. Olah nafas, metode Wim Hof yang kedua, dengan teknik ada bagian tahan nafas. Dimulai bagian yang pertama, dengan nafas dalam-dalam atau deep.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 saya orang tiup balon sampai habis tahan 40 detik. Mulut tersenyum, bahu dilemaskan, badan ditegakkan, rileks saja. Selama 40 detik Oleh berdoa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup ini. Saya percaya saya akan sembuh. Paru-paru sembuh, ginjal sembuh, pankreas sembuh, jantung, kelenjar, otak, saraf, semuanya dipenuhi oksigen, kesembuhan terjadi, regenerasi sel terjadi. Siap-siap, tarik nafas, tahan 15 detik. Mulut tetap senyum, pahu lemas pulang belakang posisi eh, tegak lepaskan, ya kita selesai, namanya satu, read kita segera masuk red yang kedua, kalau pas jeda begini ya nafas biasa saja segera masuk, tidak pakai istirahat satu menit, karena ya istirahatnya itu dipakai. Sebenarnya nafas dalam-dalam itu istirahat. Ya. Tarik nafas pelan-pelan, sampai 15 kali biasanya, atau harusnya, saturasi sudah sepentok. 99 yang dua digit, dan bisa 100 yang alatnya 3 digit. Kita mulai olah nafas.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 Tarik kuat-kuat, tarik-tarik-tarik, tahan sebentar, hembuskan, hembuskan sampai habis, tahan 50 detik, mulut senyum, bahu lemas, tulang belakang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 Ya, kita satu kali lagi, tiga rit ini nanti bisa diulang-ulang. Ya, satu kali eh, latihan ya. Mulai dengan tiga rit dulu: nanti 4 rit, nanti lima rit, nanti 4 rit, seberapa waktu yang ada, dan seberapa eh, hari itu kuat. Ya, kita mulai yang ketiga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 dan kita menjadi kuat. Persiapan, kita tarik nafas. Tahan 15 detik. Lepaskan, ya, kita uh, selesai latihan. sudah kembali ke 98. jadi kalau metode Wim Hof, terakhir kalau saturasi turun maka tunggu sampai 98 delapan baru uh, berhenti ya waktu beberapa hari yang lalu ya atau waktu nggak kena COVID saya biasanya 100. dengan cepat kembali 100. tadi saya lihat ya saya hanya sembilan tujuh sembilan delapan tapi ya lumayan pertama tadi waktu tahan nafas nggak kuat batuk ya yang ketiga udah nggak batuk nanti bisa- bisa sarapan kasih jeda satu jam turutnya udah agak turun ya, saya akan lagi kalau melihat kemarin waktu yang kedua ya setelah sarapan jam sembilan udah bisa 99 dan sebentar ke 100 tapi lebih di 99 sembilan emang ya covid menyerang paru-paru ya tapi jangan khawatir kita pasti bisa mengalahkan uh, covid tidak, untuk saya ya demamnya udah enggak tenggorokannya udah enggak gatal di kemarin bicara begini wah pasti akan batuk tadi malam setelah ceramah 1 jam setengah ya batuknya sedikit sepanjang malam tidur ya hanya sekali dua kali biasanya kalau pas mau kencing atau patuh sedikit karena mau ada mengeluarkan dahak gitu ya tapi sehari-hari sudah enggak satu uh, saturasi sehari-hari ya 96 95 kadang 97 memang berbeda dengan pada waktu kondisi uh, sehat ya tapi dengan olah nafas sebentar naik 98 99 turun 97 98 maka saya 3 jam sekali ya olah nafas kalau yang misalnya ada juga yang teman bisa kena COVID lalu olah nafas yang pinggul tadi tahan nafas tadi batuk batuk, apa-apa gitu ya. Kadang -apa ya. saya kan juga saya batuk batuk ya sekuatnya jangan pas batuk tadi ya terus tarik nafas, jadi mungkin hanya batuknya pas tahan nafas 20 puluh detik atau tiga ya detik terus tarik nafas hitung 15 detik, nggak sampai lima batuk ya udah, lalu nafas lagi aja biasa, gitu ya. Atau mau pinggul satu juga nggak apa-apa ya, saya Habis makan siang udah satu jam setengah bimbof satu malah langsung ngantuk. saya paling ngantuk bimbof satu malah, daripada yang biski tapi kalau malam saya lebih suka biski karena tinju tanduknya lebih pelan ya biski breathing habis sekolah nafas ngantuk, tidur jadi bisa tidur siang kalau orang mau cepat sembuh ya dengan tidur itu pasti akan mudah ya saya akan menjawab beberapa pertanyaan <tuh> setelah itu kita selesai ya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Bagaimana pengaruh olah napas ini bagi orang tuberkulosis paru? Ya, saya tujuh tahun, ya mungkin yang belum pernah, yang masih baru belum pernah dengar cerita saya. Saya pernah paru-paru tujuh -paru tahun, itu cukup lama, ya sudah lama. Saya itu paru-paru itu waktu SD SMP, karena keluarga miskin, tinggalnya di rumah gede, ya di bambu, lantainya tuh tanah, orang Jawa bilang tuh jogan. Lalu nggak punya kasur. Ya, di atas jogan. Jadi sampai ke dalam rumah itu tanahnya di, cuma dikasih air, dihalusin gitu ya. Jadi jogan itu <tuh> lantainya tanah. <tuh> saya tinggal di rumah di mana lantainya tanah. Di atas tanah dikasih dipan. Dipan itu bukan kasur tapi bambu-bambu yang disusun, dikasih tikar. Dan tingginya hanya 20-30 cm dari tanah. Maka paru-paru basah. Nah, itu membuat saturasi saya hanya sekitar 95 itu puluhan tahun. Bahkan udah sampai di, udah sampai 5 tahun enam 6 7 tahun lalu ya mengenal oximeter saya tujuh tahun lalu waktu mertua saya mulai ikut saya dan karena ada sakit lutut lalu trap macam-macam mertua saya minum obat tidur, diabetes, kolesterol, sakit lutut, ginjal maka terapi ozon ke dokter Sintia itu berjeluk Ya, singkat cerita, mertua saya juga dengan terapi oson bisa lepas obat tidur. Waktu itu kita belum mengenal olah nafas. Ya, jadi oson itu kan tubuh dikasih oksigen, oksigen murni. Mertua saya sembuh dari lumpuh, enggak pakai kursi roda lagi, bisa berjalan, lepas obat tidur, ginjalnya membaik. Ya, tapi sejak saya mengantar lima, enam tahun lalu kira-kira ya, mertua ke Cynthia itu saya dikenalkan dengan oximeter ini. Itu belum zaman COVID. Dan setiap kali saya mengantar mertua terapi oson, saya dites saturasi itu dokternya bilang Pak Jatuk kayaknya perlu ke dokter paru-paru deh, kenapa saturasi 95 mulu? Waktu itu saya nggak tahu, Normalnya berapa sih? Ya harusnya di atas 95, 94, 95 itu namanya hipoksia, 92 harus pasang tabung oksigen. Nah saya itu selalu 94, 95, 94, 95. Saya bilang udah lama kok paru-parunya udah SD SMP, ya tapi sampai sekarang saturasi bapak cuma 95 ini bapak itu diambang di ambang batas gitu ya. Ya mau ngapain? Saya nggak ke dokter-dokter, saya nggak ke dokter paru-paru, ke sampai ketemu olah nafas. Lalu sekarang kalau saya ke dokter dites ya sebelum kena covid ini, ya sembilan sembilan, sembilan delapan apa Kalau saya sekajang sebelum dites saya tarik nafas berapa? Di terasnya, di ruang tunggunya di tes seratus dokternya kaget. Ini sekarang ini sembilan tujuh ya, sembilan tujuh. Dulu nggak bisa dites ini sembilan lima itu bertahun-tahun. Sejak olah nafas dites tes 97 ini ini COVID-19 gitu ya biasanya maksud sembilan delapan. Saya tarik nafas itu masuk dites seratus sembilan sembilan. Dokternya bingung Pak ini Bapak udah ke dokter paru-paru ngapain olah nafas Jadi ya sekarang ini banyak dokter yang ikut ikut belajar saya di sembilan ya kan. Jadi bagaimana pengaruh nafas ini bagi orang tuberkulosis paru? mau paru pernah kena COVID long COVID paru-parunya bercak putih olah nafas ini menyembuhkan ya memang nggak bisa dibilang menyembuhkan ya nanti menyalai ide lagi tapi kenyataannya de facto ya paru-paru saya sembuh gitu ya saya bisa saturasi 100%. nanti juga ini udah kalau antigen negatif saya yakin seperti kemarin-kemarin kalau olah nafas praktek bersama saya tunjukin kan tarik nafas 15 belas kali aja saturasi seratus gitu ya. Dengan cepat sekali boleh, jadi karena ada anggota yang juga dulu kena long covid-nya parah banget. Gitu ya, saturasinya juga berdampak hanya bisa sembilan gitu. Sekarang ya udah bisa 100% lagi. Jadi paru-paru membaik, ginjal membaik, jantung membaik. Ya, insomnia sembuh, GERD sembuh. Bahkan kalau rajin olah nafas, kayak di atas 7,3 tiga, ya, pH darah stabil tiga bulan ya kanker ya sel-sel kanker mati juga kalau tubuhnya alkali Hemoglobin naik eh uh, istri saya juga hemoglobin sekarang lagi mau dites lagi nanti ya. Uh, mudah-mudahan tidak ada hasil yang nyata. Tapi dari peserta ada yang dari 9 dalam dua bulan menjadi 13,5. Itu tanpa doping macam-macam hemoglobin naik. Jadi sudah saya jelaskan juga soal hubungan limprov dengan hemoglobin dengan peradangan ya itu nanti lengkapnya ada di uh, rekaman di workshop ya Oke Pak saya gula darah naik Kenapa Pak uh, Wim Hof 2 naik 24 poin kalau gula itu banyak faktor ya gula darah nggak usah tes sebelum dan sesudah olah nafas gula darah cukup tes sehari sekali ya kalau Makan malam terakhir jam 6, ya pagi jam 9 atau jam 7 sebelum sarapan. Itu proks saja. Karena olah nafas itu tidak berhubungan langsung dengan gula darah. Kecuali mau olah nafasnya biski breathing. Kalau vimpo malah bisa naik, karena nariknya lebih panjang. Jadi vimpo itu pff, pff, nariknya lebih panjang. Itu malah justru cenderung melepas glukus. Tapi dalam metabolismenya membaik, maka nggak boleh langsung dites gula darahnya. ya. Kalau yang mau gula darahnya turun, whiskey dieting. Tapi sebenarnya gula itu kan pengaruh perperasaan, lebih bagus, lebih baik. Yang penting nanti HBA 1 C-nya tiga bulan sekali dites. Ya, kalau gula, gulanya sehari sekali cengat tes pada jam yang sama setiap hari, jam sembilan pagi misalnya. Ya, kalau sarapan jam sepuluh. Kalau intermittent fasting. Kalau misalnya saya sarapan jam 7, ya jam 6, tes darah terus tiap hari dicatat. Nah, selama duk sebulan atau tiga bulan itu dimonitor kadar gula darahnya, karena gula itu paling flaktif, paling fluktuatif. Makan apa naik, makan itu jadi pengaruhnya bukan hanya soal olah nafasnya, tapi kalau ditulis dihitung rata-rata dicatat tiap hari selama tiga bulan atau selama sebulan nanti akan ketahuan sebulan sebelum olah nafas sama sebulan sesudah olah nafas tapi nggak usah sebelum olah nafas tes gula sesudah tes gula karena kalau secara ilmiah ya segala sesuatu yang bisa dites itu kalau memang korelasinya itu kalau di integralnya pakai ini penelitian jadi gitu, pakai di, itu berkorelasi langsung dan nyata jadi misalnya kayak PH itu langsung boleh ya sebelum olah nafas PH nya berapa sesudah olah nafas PH nya berapa karena pH darah itu berhubungan dengan oksigen dalam darah. Kalau ada CO2 darahnya asem, ada O2 darahnya alkali. Nah, kalau mau yang langsung, memang tes pH darah atau dimonitor di rumah sakit sebenarnya pH, pH pH darah. Tapi kalau urin itu sebenarnya mengindikasi, tapi itu aja berdampak langsung. Itu bisa dites. Makanya kalau dalam involve studi ya itu eh, tidak ada yang membuat grafik olah nafas dan gula darah karena tidak berhubungan langsung tapi orang diabetes sembuh kalau dicari di, di jurnalnya, di artikelnya, di YouTube-YouTubenya yang saya putar-putar videonya itu adalah olah nafas dengan saturasi, dengan pH darah, pH, pH darah, dengan tekanan darah, dengan hemoglobin ya pengukurannya jadi kalau dengan gula darah itu enggak berhubungan langsung jadi olah nafas memperbaiki metabolisme tubuh menjadi terjadi regenerasi sel. Regenerasi sel, pankreas sembuh. Pankreas sembuh, diabetes sembuh gitu ya. Tapi pankreas sembuh itu tidak harian ya, pelan-pelan terjadi regenerasi sel sampai akhirnya insulinnya banyak, lalu gula darahnya stabil. Jadi tidak berhubungan langsung istilahnya. Ya, kalau yang langsung itu pH itu boleh sebelum sesudah olah nafas, tes PH karena emang berhubungan langsung kalau gula enggak berhubungan langsung sesuatu yang nggak bisa berhubungan langsung kalau misalnya dibikin data penelitian nanti juga pasti garisnya enggak linear ya mau dibikin analisanya bisa repot bisa susah ya tapi yang pasti nanti kayak saya ya bisa lepas obat lepas insulin jadi tidak usah sering-sering ngetes gula nanti malah anda jadi stres Tes kadar gula sehari sekali sudah amat sangat cukup, ya. Tiga bulan sekali, APA 1 c Makasih, tarik nafas lewat hidung, keluar lewat hidung, bukan ya. Kalau di bawah keluarnya lewat mulut, yang lewat hidung itu nanti kalau metode 3 ya, body scan, whiskey, uh, breathing, water breathing, ya. Mungkin di depan kita boleh juga praktek itu, itu buat buat pola nafas malam ya, pola nafas malam hari. Jadi yang metode Bimhof 12 tarik hidung buangnya mulut, ya. Nanti baru metode 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 12 itu buangnya lewat hidung. Jadi kita ada ada 14, ya, 14 modul hanya dua yang tarik hidung buang mulut. Tapi dua ini Bimhof ini sangat dahsyat ya. Untuk eh, penjelasan penjelasan ilmiah di YouTube-nya banyak sekali dan kalau menurut saya bagus buat pagi hari ya kalau saya sudah dua malam sulit tidur namun saya tetap merasa sehat susah tidur boleh olah nafas whiskey breathing ya whiskey breathing di samping itu ada modul deep sleep Saya nggak tahu di wa grup berapa kalau wa grup yang baru memang belum sampai modul mengenai uh, tidur ya karena selain olah nafas tidurnya ada juga trik-trik untuk lepas nafasnya ya kalau mulai 6.30, tambah lagi rate nya ya nanti bisa ya tambah sendiri <tongan> penderita kista minum kanker sarankan rimvof 2 pagi hari dan tiap 3 jam ya kalau minum kista kanker rimvof 2 pagi-pagi rimvof dua enam rate Ya, lalu tiap 2 3 jam sekali boleh gevof 1 kalau punya waktu ya 2, dua. Nanti kalau sudah belajar olah nafas segitiga, nah, bisa tiap 2 3 jam sekalinya olah nafas segitiga. Ya, seperti yang dilakukan di tipe pustwa, Gavila ya. Kalau yang di di ikut WA grup kanker itu pernah dipost uh, olah nafas kanker, ya itu uh, selain gevof juga olah nafas segitiga. Banyak yang sembuh juga olah nafas segitiga ya kalau masuk ke pangker sudah ada rekap ya kalau dulu masuknya gabungnya belakangan karena itu sudah jalan dua bulan tiga bulan lalu gitu ya dua e, bulan kira-kira maka olah nafas segitiganya sudah dipos, eh, di pos Adelia di rekapnya di untuk rekap eh, list eh, olah nafas ya kalau yang di WA grup baru memang kita belum belajar olah nafas segitiga tapi, itu olah nafas segitiga juga bagus untuk orang kanker. Ya, apa kalau nafas bisa turunkan berat badan? Ya, yang bisa turunkan berat badan itu lakban. Kalau lakban, mulutnya dilakban. Ya, bisa ya. Kalau olah nafasnya, kayak olah nafas treadmill, tapi lebih baik ya, udah treadmill aja. Jadi, sebenarnya olah nafas itu kita bisa olah. Kalau Anda berolah nafas seperti orang berlari gitu ya Nanti denyut jantungnya bisa seperti denyut jantung lari, tapi untuk mencapai denyut jantung aerobik agak agak susah. Jadi, kalau mau turun berat badan, harus olahraga lari atau treadmill di mana pulsanya, pulsa denyut jantungnya. Ya, kalau pasang oximeter, ya, tapi kalau di, di tempat treadmill ada alatnya, ya kan itu namanya pulsa aerobik. Kalau nggak punya alat pulsa aerobik, ya sekarang udah punya oximeter. Maka denyut jantungnya untuk supaya turut berbadan badan, maka denyut jantung batas atas maksimum jangan lebih ya 220 dikurangi umur kali 0,8. Batas bawah harus di atas ini ya 220 dikurangi umur kali 0,7. Kalau di WA group saya sudah posting tuh mengenai denyut jantung yang ada Dr. Cynthia Bitara Nah captionnya angka-angka ini saya sudah tulis di grup ya di grup yang paling baru ya mungkin denyut jantung belum dipost ya. Itu namanya denyut jantung aerobik. Nah pada denyut jantung itu itu dicapai kalau orang lari cepat itu lemak yang dibakar di bawah denyut jantung 220 dikurangi umur kali 0,7 itu hanya gula darah yang dibakar bagi yang diabetes sudah kurus maka jangan lari olahraganya nanti tambah kurus ya cukup bakar gula darah jalan kaki saja ya denyut jantungnya jangan jadi untuk kurus itu olahraga yang denyut jantungnya mencapai namanya pulsa aerobik. Nah, sekarang bisa nggak olah nafas mencapai denyut jantung itu? Anda boleh coba bernafas seperti orang terengah engah yang berlari, ya. Tapi kalau menurut saya ya, mendingan lari aja, gitu ya. Kalau kalau menurut teorinya sih bisa, karena olah nafas seperti itu akan bakar glukus juga, tapi masih glukus ya belum sampai lemak, ya. Bagi yang mau kurus, oke. Okay. Sebaiknya untuk anda diabetes, olah nafas bangun pagi berapa kali? Ya, kalau Hof, yang diabet dan gulanya tinggi tergantung gulanya berapa ya ya kalau perlu 12ret ya pagi 12ret sore 12ret mau tidur miski breathing supaya tidurnya pulas gitu ya karena waktu bagusnya pada saat matahari masih ada ya terpaksa malam-malam ya nggak apa-apa juga ya Pak saya trigger trigger dan tulang punggung ada pengapuran GERD ya kalau penyakitnya khusus sehingga ada orang nawas bukan obat ikuti semua modul itu paling uh, karena semuanya saya berhubungan ya hanya ada yang lebih banyak utama kayak misalnya obat uh, orang diabetes dibof terus itu ya gula nggak turun-turun karena dibof ini hanya untuk kayak bakar gula tapi harus juga yang olah nafas, citra diri inner healing luka batin sukacita kenapa itu berhubungan dengan hormon karena banyak gula orang diabetes itu kan juga nah, sudah diet sudah olahraga gulanya masih melonjak, kenapa glukogenesis Nah, kalau bicara glukogenesis, itu sudah masalah hormon. Kalau sudah masalah hormon, maka itu metode-metode yang MPSR. Yang metode 3-12. Ya, makanya sebenarnya semua modul itu dibutuhkan. Tapi pada awal-awal, kalau masih punya masalah pH, BIMFOF sangat bagus untuk mengatasi pH tubuh. Sehingga pH-nya sudah udah alkali dulu. ya Saturasi bisa 100, alkali, itu kan BIMFOF paling kuat. Tapi pada malam hari, lakukanlah olah nafas yang ketenangan batin malam-malam sebenarnya jangan ribov ya olah nafas yang serial ketenangan batin metode tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh itu ganti aja tiap malam ini yang ini akan ada olah ada olah nafas ucapan syukur sukacita pendamaian, pengharapan ada olah nafas inner healing satu inner healing dua citra diri 1, citra diri dua itu semuanya membetulkan masalah perasaan dan pikiran karena masalah gula juga masalah pikiran bahkan bukan gula ya apalagi autoimun Ya, anda lebih butuh pola nafas yang MBSR. Pak, suaranya hilang. Saya gaptek. kalau hilang ya nggak bisa bantu ditanya <laughs> Di gadgetnya taba ibu. Oke, okay. alamatnya Dokter Cynthia. Uh, Dokter Cynthia itu di Kebon Jeruk Terapi oson Masuk Instagram aja, cari ya. Atau kalau nggak, uh, DM saya, ntar saya jawab. Ya, saya kasih alamatnya Oke terima kasih sampai jumpa besok pagi lagi dalam praktek bersama ya.